ruang kotak dan ruang kotaknya pun juga lebih besar. Itu saya kira untuk review keserup ya produk kes 88. Oh ya, yeah, ini juga ada bandit ya sudah saya Baiklah kawan-kawan, kita akan coba untuk apa namanya uh, melihat-lihat chamber yang baru datang dari markas g 88 Tadi sudah sempat saya pasang single shotnya, sekarang akan so saya coba untuk copot kembali karena saya masih penasaran dengan chamber ini ya. uh, chamber ini memang uh, agak berbeda dengan chamber sebelumnya yaitu demit uh, karena menurut penjelasan dari markas g 88 chamber kesero uh, ini uh, ruang letaknya agak besar Saya tidak tahu e, seperti apa, cuman memang e, berdasarkan penjelasan dari teman-teman yang lainnya sepertinya begitu, ya kan. Dan ini saya coba untuk e, dibuka, ya kan. Apakah benar memang agak besar, ya kalau yang saya lihat di chamber sebelumnya yaitu demit ini memang ruang ledak itu terutama e, tutupnya itu ada di sini ya kan cuman kalau yang chamber kisro ini e, berbeda A, ada di sini ya kan? ada di sini tutupnya. Kalau saya amati memang e, ruang ledaknya agak besar, ah seperti ini. Jadi e, besar sekali menurut saya, ya dibandingkan dengan jember-jember lainnya. Apalagi ada tambahan e, part yang di sini ini. Ya kan? Ini manometernya di Jepang. Ini juga tambahan ruang ledak juga, ya kan? sehingga ini akan menambahkan kontak uh, yang ada di sini uh, semakin besar uh, chamber ini terbuat dari dengan uh, terbuat dari material uh, duran seri 7, ya jadi lumayan bagus menurut saya dan memang harganya juga lumayan bagus saya belum sempat menambahkan larasnya uh, dan juga akumennya ini akan lebih bagus kalau ditambah dengan regulatornya. Dan tidak pakai alterus pakai atau pakai regulator huma ya kan. Ah, seperti ini. Dan harganya juga lumayan menurut saya lumayan bagus juga kalau kita satu set chamber ini kalau kita belikan apa namanya senapan sudah jadi satu ya. dengan merek yang lainnya ya, tapi kalau ini uh, masih hanya masih dapat chambernya ya harga segini itu uh, 6 jutaan tapi kalau sudah barang sudah ada di kita kita jual lagi uh, yang saya lihat harganya bisa naik karena banyak orang-orang yang tidak mau inden menunggu lama-lama ada yang jualnya 6 juta 200 6 juta 300 karena saya nanti yang 6 juta setengah gitu bawaan part bawahnya ada apa ini cincin cincin labung cincin laras ya, yang mungkin nanti akan ada di depan sini kemudian juga ada single shot mesot, ini sengaja saya copot. Kemudian ada juga uh, seal aja juga cancel kuka ya kan? uh, Sengaja tidak hmm, tidak dipasang dari sana. Karena ada karena mungkin ya ada kalanya konsumen itu enggak ingin terpasang cancel kokangnya. Cukup pasang polos saja dan juga ada serombong laras ya kan serombong laras nah itulah kira-kira uh, chamber pistol dan chamber gini saya lihat uh, kalau dilihat dari segi lebarnya ya kan dengan chamber chamber yang lain juga agak berbeda. Kalau chamber yang lain mungkin panjangnya cuma segini. Kemudian lebarnya segini. Biasanya pun bahannya pun hanya dural seri 6 ya, tapi ini dural seri 7 terus lebih besar, lebih panjang, lebih besar. Dan ruang letak dan ruang letaknya pun juga lebih besar. Oh ya, ini juga ada bandit ya, sudah saya pakai kira lebih Uh, satu tahun dan akurasinya akurasi, akurasi dan powernya lumayan bagus. Ya kan? menggunakan valve 40 dengan laras TR la laras LW Polycon TR1 banding 26 merupakan laras langka menurut saya dan cukup susah untuk mendapatkannya harus rebutan tabung menggunakan tabung kom komposit ya kan dan powernya lumayan, lumayan bagus ya kan saya gunakan dengan jarak dengan jarak sekitar 75 meter itu masih lumayan akurasi akurasinya bagus itu daya daya rusaknya juga masih lumayan bagus ya kan dan memang laras atau paling dua 26 ini kalau mungkin uh, cocoknya eh uh, menggunakan eh, digunakan pada senapan yang menggunakan power, power tinggi seperti bandit ini oke saya rasa itu kita tunggu apa namanya eh, tayangan berikutnya kita akan coba nantinya eh, kita akan coba untuk eh, men menembak target menggunakan bandit ini kita lihat akurasinya berikut juga apa namanya akurasi dan dan kekuatan eh, dan powernya, saya rasa itu.